Harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian hari ini, Rabu, 27 Juli 2022, terpantau turun untuk cetakan antam dan juga cetakan UBS, berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian, emas 24 karat cetakan antam ukuran 1 gram dijual Rp1.000.000, turun Rp3.000 harga hari kemarin.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 Selanjutnya, untuk ukuran 5 gram harga jual emas batangan Antam dipatok sebesar Rp4.764.000 sedangkan emas batangan UBS dibanderol Rp4.619.000 per gram. Sedangkan untuk cetakan 10 gram bagi emas Antam dijual Rp9.470.000 dan Rp9.189.000 untuk emas cetakan UBS, sekian harga emas untuk tanggal 27 Juli 2022.